ini luar biasa persahabat ya suatu kebanggaan dan kebahagiaan juga buat kita semua para fans Alhamdulillah tentunya Lesti dan Rizky Bila selalu mendapatkan doa dan dukungan terbaik dari kedua orang tua Dalam postingan tersebut juga ayah kejuran menuliskan sebuah kalimat caption situ dikatakan semoga Allah selalu melindungi kalian anak-anakku sehat-sehat sehat semangat Luar biasa persahabat ya doa tulus tentunya diberikan oleh ayah Gejora untuk anak tercinta dan menantu idamannya sahabat ya. Doakan yang terbaik juga mudah-mudahan Dedek dan Abang Bilar diberikan kesehatan. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans. yakni dari akun Virus Lesar mengatakan dalam kolom komentar, "Amin, kuat kuat kuat sehat sehat sehat. Support Tentunya selalu diberikan oleh para fans Leslar untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya para sahabat, selain Ayah Gejora yang mengunggah sebuah postingan foto Lesti dan Bilar Om Izhar Wilendra pun di akun pribadinya Mengunggah sebuah postingan foto Lesti dan Rizky Bilar sahabat ya Luar biasa Orang-orang terdekat Seperti keluarga besar Salah satunya Pak n juga Selalu memberikan support Dan doa terbaik untuk Lesti dan Bilar sahabat ya Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Om Izar Jika Allah bisa merubah Malam menjadi siang Dan siang menjadi malam Maka yakinlah Bahwa Allah juga akan bisa merubah Kecewa jadi bahagia Insya Allah Btw, kalau wajahnya sebagian ditutupi masker kalian masih mengalami mereka nggak tuh bersabat ya pasti kenal calon idola kesayangan kita bersabat ya tentunya calon pengantin Lesti dan Rizky Bill selalu memberikan inspirasi dan kabar bahagia untuk kita semua para fans closingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar nih dari para fans juga bersabat ya yakni salah satunya dari akun Instagram Rulili Mampat mengatakan dalam kolom komentar Mau ditutup masker, mau enggak ganteng sama cantiknya Mah, tetap aja kelihatan Semoga dua anak baik Leslar selalu dalam lindungan Allah Amin, sehat-sehat semuanya Leslar dan keluarga Luar biasa bersahabat ya Kekompakan, kesulitan Selalu diberikan Leslar lovers untuk Lesti dan Rizky Bilar ke kabar selanjutnya para di sini ada unggahan spesial juga di gs-nya kawan potret para sahabat, ada pertanyaan tentunya untuk kawan pertanyaannya adalah kawan udah berapa banyak nimbun foto leslar nih para sahabat, ya? ada jawaban langsung dari kawan disitu mengatakan ya pokoknya tiap ketemu mereka pasti ada fotonya sekali ketemu ada empat an foto kalikan saja Berapa kali mereka ada di Indosiar Wow <laughs> Sungguh banyak sekali Persahabat ya Foto yang ditimbun oleh kawan Pasti cute-cute Mudah-mudahan saja Secepatnya bisa di up persahabat ya Untuk foto cute, foto romantis Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga di sini lagi-lagi kita mendapatkan Kabar yang kurang enak Persahabat ya Dari beberapa akun yang selalu menyudutkan Rizky, Bilar kita lihat, bersama di sini ada sebuah kalimat dari akun yang menyudutkan Abang Bilar Bersama pada sebuah kalimat yang tuliskan: "Saya enggak terima kalau kakak menikahi Lesti karena Lesti anak baik. Saya takut Lesti disakiti yang kedua kalinya." Gak usah berdalih di balik kata-kata ini dengan anda posting begitu aja anda sedang menyakiti calon istri saya tuh persahabat ya itulah kalimat yang dibalas oleh Rizky Bilar Munafi sekali anda padahal anda lagi berusaha memecah belah banyak pihak dengan tegas persahabat ya Rizky Billar membalas komentar dari salah satu, satu akun yang selalu tidak menyukai Rizky Billar persahabat ya kita lihat ke selin selanjutnya. Di sini kita lihat, lah, sahabat, ya, ada sebuah pernyataan lagi dari akun tersebut. Di situ menjawab komentar dari abang Rizky Bilar. Assalamualaikum, Kak Bilar. Saya minta maaf, saya sudah menyakiti hati Kakak dan Kak Lesti. Kak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kak, maaf, wow, akhirnya akun tersebut meminta maaf, oh, sahabat, ya, kepada Rizky Bilar nih. Tentunya, Bang Bilar sekarang-sekarang ini sedang berpatroli dengan tentunya melacak akun-akun yang selalu menyudutkan persahabat ya benar-benar tentunya Rizky Billar sudah menunjukkan bahwa ketegasannya untuk menciduk akun-akun yang tidak baik dan tentunya selalu menyudutkan Rizky Bill doakan yang terbaik saja mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita sebagai fans, selalu kompak, selalu solid membantu, mendukung, dan mensupport support Les di dan Rizky Bilar Postingan yang sebut juga telah di-post kembali oleh akun Les Largo Public Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Anda sehat, udah post Bilar dengan caption menggiring sama mantan pula Si bos lagi patroli, notize yang mulu, iri gua nggak pernah di-notize Dalam kali terbaik saja yang mudah-mudahan Ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar, berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial. Para sahabat, ya, kita dibuat cocokologi cocok lagi nih. Ada sebuah postingan ini keadaan di rumahnya Rizky Bilar. Ada tentunya sesuatu, para sahabat, Ya, kita perhatikan tanda panah merah nih, para sahabat. Ya, ada seseorang yang memakai kerudung nih. Wow, ini kejutan kah malam ini? Mudah-mudahan saja ada postingan terbarunya, persahabat ya. Ada komentar tadi dari para fans Yakni dari akun Indria760. Mengatakan dalam kolom komentar kayak ada sesuatu ya, duh tipis banget vitaminnya. <guluh> Luar biasa, para sahabat, ya doakan saja mudah-mudahan ada versi terbaru nih malam hari ini. Tetap atingin channel ini, para sahabat ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Lesin dan Bilar. Mungkin ini informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Winucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.